GBPUSD bearish cari sinyal valid Bias harian pergerakan GBPUSD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga GBPUSD sedang berkonsolidasi